padlison ironis banyak terjadi PHK tapi malah datangkan tenaga kerja asing Cina negeri ini milik siapa kementerian Ketenagakerjaan atau kemenaker membenarkan telah menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja asing 500 tenaga kerja asing Cina di Sulawesi Tenggara di tengah pandemi Corona Padahal, Gubernur Sultra Ali Maji bersama DPRD tegas menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing tersebut di saat Indonesia sedang berperang melawan COVID-19. Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Padilijon, Menilai sangat ironis melihat fakta rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing Cina yang akan dipekerjakan di dua perusahaan yaitu PT. Virtue, Dragon Nickel Industry, dan PT. Obsidian Stainless Steel. Ironis ketika PHK banyak terjadi, malah ada yang datangkan TKA Cina. Negeri ini milik siapa? kata Padil kepada Kumparan. Kamis Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tegas mendukung sikap Gubernur Sutra dan jajaran DPRD yang juga tegas menolak kedatangan TKA Cina itu sebab Cina adalah negara awal penyebaran COVID-19 Saya mendukung sikap Gubernur dan DPRD yang menolak kedatangan TKA Cina ini karena musim pandemi global dan sumbernya Cina tutur ketua badan kerjasama antar Parlemen itu. Pak meminta pemerintah tegas membatasi penyebaran virus dengan cara menolak kedatangan TKA maupun warga negara asing dari luar. Lagi pula, soal pekerja banyak orang Indonesia yang kompeten dan membutuhkan. Kita pun sedang membatasi penyebaran virus. Harusnya prioritaskan buruh lokal yang perlu pekerjaan, protes, dan